Kupir, mohon maaf, membersihkan hidung dari kotoran-kotorannya, katanya puasanya batal. Korek kuping, katan katanya puasanya batal. Dari mana ini, Hadirin? Dapat info dari mana? Katanya, selama Ramadan, suami istri tidak boleh bercampur. Kata siapa? Kan yang nggak boleh cuma ketika berpu, berpuasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Selepas maghrib sampai sebelum subuh dipersilakan. Ini dari mana, Hadirin bilang katanya Ramadan nggak boleh sama sekali? Tidak ada terus apa lagi tadi siapa yang nangis puasanya batal nangis tidak membatalkan puasa kecuali air matanya ditampung di gelas untuk diminum itulah baru jemaah nangis tidak membatalkan puasa gelut puasanya batal gak? tidak batal tapi kalau bertengkar kalau berdebat, kalau kata-kata kotor atau mengumpat, kalau gibahin orang, gosipin orang, omongin orang di belakang, gelendengin orang, bukan batal puasanya, tapi rusak pahala puasa.